Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Bilovers serta Lesti Lovers dimanapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali bersahabat bersama Bang Imin di channel Youtube Diva TV yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar idola kesayangan Lesti dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung ya dengan cara tic, like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar idola kita baiklah persahabat selalu dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di sore hari ini persahabat yang Alhamdulillah Papa Bilar dan tim sudah sampai di lokasi Grand Opening dan sekaligus Meet and Greet Rajasi di Celegon, persahabat ya Wow, Masya Allah banget nih Antusias dari warga Yang selalu stand-by Untuk tentunya menunggu Kedatangan kehadiran dari Idola kesayangan Papa Rizky Bilar yang mana Tentunya penampilan dari Papa bela ini tentunya luar biasa Banget ya, selalu ditunggu Masya Allah, keren dan sangat Luar biasa ganteng ya pasti, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan acara Di Celegong diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dan diberikan kesuksesan. Amin. Dan kita juga para sahabat, ya mendapatkan bocoran bahwa Rizky Bilar ditemani oleh Abang El dan Bunda Lesti. Wah, wow, masya banget ya. Bunda Lesti lagi nunggu di mobil bersama Abang El. Lewatkan saja para sahabat, ya. Tentunya mudah-mudahan acaranya lancar dan di sini kita lihat para sahabat yang antusias dari warga yang begitu meriah menyambut kedatangan dari Papa Rizky Bilar Allah banget ya bahkan banyak sekali persahabat yang ingin berfoto bersama Rizky Bilar doakan saja mudah-mudahan kita mendapatkan judukan vitamin bahagia di sore hari ini dari Idola Kesayangan, jangan sampai kemana-mana di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian selalu berkomentar